Oke kembali lagi bersama Remote Motovlog Jadi hari ini tuh Kita mau nyorite Ceritanya Panasin bentar Jarang keluar Jadi kita mau nyorite kemana Ya kayaknya mah ke daerah-daerah pacet Ya beli-beli cilok gitulah, lah jajan cilok ke sana Terus kalian nyoret kan Cuma lumayan jauh sih Sekitar sejaman lah Sejam lebih kayaknya sampai pacet sana Ke pacet maksudnya ini serut tangan kotor lagi kemarin cuma dicuci ini sih cuci apa nggak terlalu bersih masih ada bekas-bekas ini ter pulang baru cuci lah bekas terabas kemarin hari ini kita mau kemana nggak tahu karena ppkm jadinya ya kita muter-muter di sekitar aja sekitaran Mojokerto Paling yang nyoret kemana Ke pacet paling Soalnya pada tutup semua Jalan pada ditutup, mau ke Malang ditutup Jadi ya kita ke Berjanjian cilok ke pacet Vespanya cakep cok biru doff Turbo 50 biru dop kayak gitu cakep orangnya pengen pengen bikin gitu biru dop tapi nanti aja mana lagi tadi tuh turbo 50 jarang diisi sih soalnya mau jarang keluar juga Kasih. keluar paling kemana ke Indomaret Indomaret, mah dekat ngapain isi bensin ya? Eh? Biar bensin kedap-kedip juga, hajar. Duh, nih. Soalnya banyak yang bilang juga, Bang, konten nyoret Bang, aduh uang jatungan. Aduh, ributnya pakai sarung tangan tuh ini, Morogo kantong tuh. Mati rasa, anjir. Nggak kerasa uangnya. Maksudnya nggak kerasa apa yang kita pegang gitu. Nah, pernah waktu itu habis sisi bensin terus kembalian 50000 kan pakai sarung tangan dimasukin lah ke kantong uangnya Ih pas berhenti dicek uangnya udah enggak ada cuk jatuh <laughs> kayaknya enggak masuk pas dimasukin jadi gitu banyak yang bilang Bang konten nyorite Bang konten eh, apa eh, ada mulut-mulut konten nyorite konten right kalau di sini, mau bikin konten nyoret itu, gimana ya? Susah, nggak ada kurang, nggak ada tempat yang bagus gitu. Soalnya ini kecil daerahnya. Kalau di Bandung, ngelihat story anak-anak itu -anak yang di Bandung, pada apa? Pada bisa keluar semua karena ya emang Bandung kan luas. Paling kan yang ditutup kan jalur keluar Bandung sama mau masuk Bandung kan yang ditutup. Jadi, kalau di sekitaran Bandung, dalam Bandung mah nggak ditutup makanya ngelihat storynya anak-anak tuh enak pada naik ride ke apa Lembang pada malam mingguan aing di sini di kamar cowok malam minggu nggak bisa keluar ini lampu merah ke kiri mah terus kayaknya mah. jadi gitu sini tuh mau kemana Palingnya Yang bagus tuh daerah mana Daerah pacet sana Kemalang Mau Malang kan tapi ditutup Ini udah jam Setengah empat kayaknya Harus ngejar waktu Nyampe sana nanti jam berapa Nyampe pacetnya senjata, Cok Mau nembak siapa dia? Diterima apa enggak? Apakah akan diterima atau ditolak? Itu mana nembak cewek bego? Ini mana nembak burung kayaknya. Tuh. Senapan angin kayaknya. Modelnya kayak ini kalau di PUBG itu apa sih namanya? Kar 98. Kar 98. Jadi senjata jadul gitulah modelnya. Tapi kalau nembak orang juga lumayan ceng sakit kayaknya. paling kuat nempak-nempak apa ya burung kayak gitu. skopnya juga skop jauh aja. ngeri, ngeri jauh-jauh aja kita ntar ditembak ya. kalau dia yang nempak mah nggak apa, apa, terima. <gup> ngomong apa sih? apa ya? Terawas bukan Masih agak jauh Kita ngebut dari sana tadi Dari sana tadi agak ngebut Dari sana tadi agak ngebut Karena biar enggak terlalu sore lah nyampe -nya. Soalnya udah jam berapa ini Nanti kalau jalannya santai Pulangnya malam berarti Nyampe sana udah agak gelap Soalnya pacet lumayan jauh juga dari rumah Sejaman adalah jam lebih Satu jam lebih Ya beginilah Kemarin-kemarin pas nggak PPKM itu mau pergi-pergi tuh rasanya mager gitu tapi sekarang pas sudah PPKM tuh rasanya kayak pengen kemana-mana pengen keluar, pengen kesana, pengen situ ah dasar manusia kemarin kemana aja cowok kemarin belum PPKM, mau keluar mageran sekarang udah PPKM pengen ke sana sini pacet tapi kok perasaan saya nggak enak melihat ke atas kok awannya ada warna hitamnya Apakah akan turun hujan masa ya udah rapi kayak gini hujan Cok males gitu udah pakai sepatu bersih bersih apa rapi-rapi malah hujan sama pasangan tercinta. Sayang-sayangan di Memadu kasih. Berduaan bersamamu di hutan cangar. Foto-foto berdua, pegangan tangan, makan cilok. Ah, miris. Miris maksudnya aing sendiri gitu. Bukan miris mereka nya. Ah. Allahu akbar. Bapanya siapa itu? <laughs> Kaget aing kok bisa di tengah gitu tiba-tiba. <laughs> ya maaf lah orang tua itu. Biasanya kalau udah umur, umur segitu tuh kayak gimana ya? Udah agak gimana gitu? Almarhum Mbah juga kayak gitu sih. Dulu juga waktu sakit. Ya gimana ya? Pokoknya gitulah. Ampun anjir. <laughs> kabut, mendung jadi satu. Wih anjir kaget aing cow kirain kucing. Kok bisa ada kucing di sini? Ternyata monyet, anak monyet maksudnya. Bye bye masih baik. Masih mungil-mungil lah pokoknya. Uh. Oh. Ini kabut, kabut, kabut ke bawah tuh anu apa jurang tuh anjir jurang tuh. Ini kalau jatuh ke bawah almarhum anjir. Siapa tahu iseng kan ya. Iseng-iseng duduk terus tiba-tiba kepleset jatuh anjir. Almarhum. Syukur-syukur kalau ketemu. Berdua bersamamu mengajarkanku apa Kenyamanan, kesempurnaan, cinta berdua. Kok bisa gitu loh? Tiba-tiba lagu itu yang lewat di pikiran. Soalnya kalau nyanyi tuh kadang spontan. Lagu apa yang lewat di pikiran ya udah nyanyinya yang itu. Tapi nggak tahu kenapa bisa tiba-tiba lewat gitu lagunya. kejar waktu-kejar waktu mulut waktu. nah, bodok. nah ini ada penjual cilok beli yang ini aja lah. yang mana udah kelewat cilok-cilok jauh-jauh cilok. <gif> sini -jauh cuma beli cilok Cik jauh-jauh sini cuma beli cilok si harga 10.000 10.000 Ini aja ya Bu, Apa? tahu sama ini goreng sama puyuh. Benar enggak, enggak oh. pakai goreng, goreng sama puyuh. Oh, iya, jauh-jauh. Ya. Iya. Aduh jatuh. Mana duit tadi? Jauh-jauh ke sini cuma beli cilok. Aduh, mau ngambilnya susah. Jauh-jauh ke sini cuma ngambil beli cilok. Ngomongnya ulang-ulang. kita ke nggak tahu ada signal nggak di sini mau ng -WA dia ngeWA kirain patroli suruh bubar gitu ternyata bukan kalau oh, motornya ada berarti orangnya juga ada eh bener orangnya lagi c motor cok ya mas kotor cuciin mas, mas. ah kelak terakhir mas penutupan ah? kotor emas taruh sini Mas taruh di sini mas. aduh Mas nggak boleh gitu Mas sama pelanggan mas pelanggan terakhir sebelum tutup ah, tutup selamanya maksudnya <laughs> ini kurang apa ya kurang sarung jok aja sih mau ganti sarung jok Terus, udah. Tapi sarung joknya belum. Belum datang, belum dikirim. Jadi, ya udah, nanti sambil nunggu, nanti kita pasang. Kalau udah datang, sarung joknya, sarung jok terus, apa lagi ya? Nggak ada, pengen ganti stang, tapi kalau ganti, pengen ganti yang ini, yang apa, yang low, yang pendek, cuma nanti nggak bisa pasang ini. Kalau pakai yang low, nggak bisa pasang. Berkat kamera depan, jadi ya udahlah, nggak usah ganti stang. Gabut, Mas! Gabut. yo nyari cilok ke sini, <laughs> Uang bensinnya 50, Mas. Beli ciloknya 10000 doang. Siapa? Rapin, Hah? Ini apa? Ini Mas? Apa KLX, Mas ini KLX. Yamaha? ah iyo kayak like 2021 ya, ya. biru jadi Yamaha Collapse ya. <laughs> namanya aja kayak like biru Mas bisa cuci dulu di sini ya bisa, bisa. wes Mas cuci dulu Mas nah, ini lah ini kan motor saya Mas kok dekalnya mirip saya Mas arul motovlog mas ini siapa mas arul motovlog tahu, RMA, mas. arul motovlog ini wr ini motor si arul kalau nggak salah mas kenal kabarin motornya nggak dibalikin nggak apa-apa katanya mah ikhlas dia eh? ikhlas katanya nggak apa-apa ambil aja mas aku balik dulu ya mas pergi bawa wr pulang bawa husky mas oh, iya jadi ceritanya ini kita habis COD motor khas apa WR tukar tambah sama skill betah-betah sama bos baru weh Mas duluan ya dijaga ya motorku ya Mas jangan di ini Iya Mas pulang dulu Mas Laksannya mana laksannya? Kita pulang. Pergi bawa WR, pulang bawa Husky. Bercanda hidup ini tidak segampang itu, Maimunah Kita nyoba putar-putar aja, Test slide. Motor orang. berarti enak juga si Aski ini ringan ya iyalah harganya juga enak balik ah mau putar kemana sana nama pulang berarti uh, emang beda rasanya bedalah harganya juga beda WR berapa? 40, ini berapa? RR <tuk dan pierna> <tuk dan pierna> berapa kayak punya sendiri anjir <tuk dan pierna> Kenapa masih nggak jadi? Hah? Anu mas, klaksonnya mana ya mas? Ini ya. Kok nggak ada kontaknya mas? Ada. oh ada. Oh. Uh, tar, kita beli husky. Nunggu ginjal aku dulu. Kalau ginjal udah laku, mah pasti kita beli husky, cowok. mau beli husky atau yezet, dapat lima itu kembalian lagi. Jalan pulang kemana ya? Enggak tahu gak, gak tahu arah jalan. Oh, oh, sana huh? ke sana? Oh, nanti ada kebun masuk situ. Nggak, Arang, tadi sana huh? Oh, <laughs> itu rumah. Kembali ke rumah. Iya. Rahmatullah Mas. mas, ya. mas, ya. <laughs> mas ya. Bukan rumah ini Rahmatullah Mas. Ya. Oh, oh. Mas. Wapidah pelan-pelan ya mas. Bukan bisa, bukan. Ban belakangnya ngejar ban depan soalnya. Kuncinya di sini yo. Tidak tahu kita mau kemana, ini anjir, berasa ganteng naik aski, cok kegantenganku tuh langsung nambah berapa persen ya 200 persen langsung yang dari tadinya apa tadinya burik pas naik Husky jadi ganteng cok. Aduh ada lampu sennya Cok Wah, wow, motor berapa? Berapa ratus juta nih, nggak ada lampu sen Kita kemana ini? Nggak tahu ini dari mana Kabut, Cok Gak nyampe Gak nyampe Gak nyampe Gak nyampe. Gak nyampe. Oh, <laughs> Parkir mana? Oh, Buh. Pandangannya oh, oh, kabut, Cuk. Ini kalau enggak <laughs> kira ada kunci kontak Goblo, goblok, goblok. Entar lagi hilang kabutnya Mana? Itu matahari. Matahari itu loh. <laughs> itu. Eh, mana itu? Yo, salah, Cok. <laughs> Jadi ini tuh Husky TX 300 tahun 2020. Sekarang pandemi ini masih nyanyi enggak? Mana? Nyan. Nyanyi. nyanyi. Nyanyi. apa? Kan? Oh. Iya oh. <laughs> <laughs> <laughs> <Adul, Peter Brindel. laughs> Jauh. Sampai uh, terang cuk Iyalah. Karena aku naik kayaknya. Aku. Aku. Lah Oke okay, kita pulang Baterainya habis oh, oh, oh. <laughs> <tuk> Kita pulang Ini kameranya terlalu Kayaknya kamera itu dari, dari kemarin tuh terlalu ke atas deh. Sekarang udah pas dulu ya? Anjir, kabut nggak kelihatan apa-apa. Cuy, -apa, di mata sini nggak kelihatan sih, nggak tahu kalau di kamera kamera kayaknya masih agak kelihatan Uh, kabut nih pulangnya gimana lampu putih susah kalau kabut kayak gini mah itu standar sampingnya sama kan kayak punya aku sama dong Oke sekarang kita balik nih udah jam setengah tujuh cuh anjir gelap udah gelap kabut lagi nih harus apa ya nyari kendaraan yang ke arah pacet anjir biar ada temen padahal tadi lihatnya cuma beli cilok makan bentar di regu duduk bentar terus balik tapi karena anak-anak ramet tadi ya udah sampai sekarang. Tadi main ke atas, bentar dong. Mana jalannya kabut lagi? Oh, ini udah agak mendingan. Tadi mah dibawa kabut sekali, lampu putih kan? Kalau lampu kuning enak. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Nyoret, tapi pulangnya malam nanti next konten apalagi lagi nunggu aja, oke, okay, see you next video.